Halo adik-adik terkasih. Jumpa lagi nih, selamat pagi teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik sehat-sehat semua ya. Nah, pagi ini Kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hosea 4 ayat yang 11 sampai ke 14. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kiranya -kira Engkau memberkati kami, Tuhan. Kami ingin bersatu terdu bersat dan mendengarkan sebagai dari firmanmu, Tuhan. Dalam lamatan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, halulia, amin. Bacaan kita terambil dari Hosea 4, ayatnya yang ke-11 sampai ke-14 yang berbunyi demikian. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu, perempuan, berzinah. Dan menantu-menantumu -menantu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah atau menantu-menantu perempuanmu. Sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umatnya yang tidak ber -ber berpengertian akan runtuh. Demikianlah firman Tuhan. Jadi renungan kita yaitu pemimpin yang takut Tuhan. Ada peribahasa yang mengatakan guru kencing berdiri, guru kencing berlari. Nah, apa sih arti per peribahasan tersebut? Artinya menjadi seorang tokoh panutan di masyarakat atau pejabat negeri hendaknya jangan sampai memberi contoh yang buruk. Yang diharapkan dari seorang pemimpin atau yang dituakan adalah perilaku yang baik, agar dapat menjadi teladan bagi pengikutnya. Bagaimana bila seorang pemimpin atau orang-orang yang dipercaya untuk memimpin suatu kelompok ternyata melakukan kesalahan? Tuhan menegur para imam di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak menjadi contoh dan teladan bagi umatnya. Para imam yang seharusnya mengajarkan kehendak Tuhan justru, justru memberikan contoh yang tidak benar, yaitu melakukan penyembahan dan memberikan persembahan korban kepada Dewa Baal. Orang-orang Israel disesatkan dengan perilaku para imam. Para imam disebut sebagai penyebab utama perbuatan dosa keji bangsa Israel. Hal ini membuat orang-orang Israel pun menyembah Baal dan mempersembahkan korban, mengadakan selamatan, upacara makan bersama, percabulan, serta kegiatan penyembahan lainnya. Tempat-tempat penyembahan itu biasanya berada di puncak-puncak gunung, di atas bukit-bukit, di bawah pohon-pohon besar. Atas perbuatan anak-anak perempuan dan menantu-menantu perempuan bangsa Israel, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman. Alasannya, karena mereka tidak diajarkan tentang kehendak Tuhan dan tidak diberikan contoh yang baik. Kehidupan umat yang tidak memiliki pengertian tentang kehendak Tuhan, akan menjadi hancur. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Israel, terutama para pemimpinnya. Nah, Sobat Runa, setiap orang akan menjadi pemimpin, paling tidak untuk dirinya sendiri. Dasar utama yang harus kita pegang teguh dan lakukan adalah hidup takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang memberikan contoh maupun panutan yang baik dan benar bagi setiap orang yang dipimpin. Marilah kita memimpin dan menjadi pemimpin yang memuliakan Tuhan. Demikian renung kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta Roh Kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kesempatanmu untuk kami bisa bersatu terus di Tuhan. Kiranya kau berkati kami supaya kami bisa melanjutkan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kiranya kau menguatkan kami untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin jaga kesehatan selalu ya adik-adik Tuhan Yesus memberkati, dadah